Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bin alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Amma ba'amu Dirwayatkan dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwa kelak di hari kiamat Allah akan merahasiakan atau menyembunyikan amal setiap orang kelak akan ada orang yang diberikan catatan-catatan kebaikannya dan ia akan membacanya lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada dia apa yang kau lihat? orang itu menjawab aku melihat kebaikan yang sangat banyak ya Allah Allah bertanya lagi apakah ada yang kurang? orang itu menjawab tidak ya Allah Kemudian diberikan kepadanya lagi catatan-catatan kejelekannya Lalu Allah bertanya Apa yang kau lihat? Orang itu menjawab Aku melihat dosa-dosa yang sangat banyak ya Allah Lalu Allah bertanya lagi Apakah ada yang ditambahkan? Orang itu menjawab Tidak ya Allah Lalu diberikan kepada dia lagi satu lembar catatan Lalu Allah bertanya kepada orang tadi, apa yang kau lihat? Orang tadi menjawab, aku melihat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak ya Allah. Terus Allah bertanya lagi kepada dia, dari mana kebaikan itu? Orang itu menjawab, saya tidak tahu ya Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada dia, itu adalah kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang Ketika di dunia ia telah mencaci makimu, menghinamu, merampas hakmu, dan menganiayamu. Di dalam Islam, kita mengetahui bahwa jika ada seseorang dihina atau diejek atau dianiaya oleh seseorang dan ia bersabar, maka orang tersebut akan mendapatkan dua: yang pertama, dosa-dosanya akan dikurangi; yang kedua, Pahala orang yang menganiaya menghina dan merampas haknya itu akan dikurangi dan dikasihkan kepada orang yang dihina dianiaya atau dicacimaki tadi maka selayaknya jika kita dihina sama orang atau dilecehkan atau dianiaya selayaknya kita bersabar dan hendaknya kita bersabar kenapa karena dari cacian maki tersebut dosa-dosa kita akan dikurangi dan pahala kita akan ditambah kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita. alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.